Seribu enam ratus main mahal juga ya. Gue pikir sana seribu dua ratus. Wow, cuy. Tapi jangan senang dulu, ini bisa-bisa senjata cuy. Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Genshin Impact ya. Di sini gua sudah lama tidak mainkan game ini, bahkan sampai-sampai gua masih belum ada bintang 5 nya, cuy. <laughs> ya di sini, jadi emangnya lu main sejak kapan bang? Gua main sejak pertama game ini rilis ya, untuk server Asia ya. Di sini gua nggak punya papan jadi kalau gacha ya mudah-mudahan lah ya ini kebetulan ganyo cuy gua pengen ganyo juga cuy oke okay, di sini kita akan gacha gua nyari spot atau tempat yang bagus dulu ya tempat favorit gue lupa gua di mana ya tempat favoritnya oh itu tuh di atas itu ya. Ini nggak ada cara panjat yang lebih enak juga. Eh, bang, bang, bang, bang. Mati bang. Semoga saja veskan gua nggak terhalang ya. Ah, uh, bisa. Nah, kita sudah sampai, cuy. Semoga fest gua nggak terhalang ya. Dan kita siapa tuh? Siapa, cuy? De eh kambing. Siapa cuy? Emangnya lagi online kak Bang Hero lagi online, anjay. Tadi itu tadi siapa, cuy? Gua masih dunia satu cuy. Kita klem-klem dulu ya buat nambah-nambah ya kan. Oh gratis ya Kustom baru Oh free Eh Kustom mana Gak ada yang beda juga. Sama saja Oke okay, kita lanjut Mana tadi gua lompat itu gara-gara ada worong tadi. Gua pikir teman gua ya. Oke. Okay. Eh eh, bang bang bang bang bang. Ampun bang Mana jatuh lagi. Ya udah, kita di sini saja. Dan biasanya worong tuh di sono tuh. Oke, okay, buat untuk ini gua kan belum punya bintang 6 sama sekali ya dan kata teman gua ini gua kan masih belum punya bintang 6 eh bintang 6 bintang 5 jadi red up atau red off ya? mereka bilang itu 50 banding 50 coy dan di sini juga reward kita ini Ini reward gua ini kemarin gua gacha di banner rebel kalau enggak salah ya dan ini 1 2 3 4 5 6 Enamnya satu dua tiga empat lima dua ya enam kali empat kan 24 ya kan tambah satu jadi 25, oke okay. itu dan terakhir itu dua ribu dua 9 kayaknya masih jauh piti, ya buat PT ya oke okay. kita mulai kembali tentu saja kita coba bismillah ya. mesti bismillah ya kan. Oke. Okay. 10 eh ini kan 25 ya. Berarti 35 ya. Oh, Oke. Okay. Tidak semudah itu ya Bambang. Skip ya, kali ya, skip ya. Oh, siapa nih bro? Gue nggak tahu siapa. Um, operator baru, operator ya kan. Hero maksudnya. Eh, lanjut kembali ya, Bang. Ya, eh. 1.600 main mahal juga ya, eh. gue pikir 1.200. Eh. wow PT45 cuy, tapi jangan senang dulu. Ini bisa-bisa senjata cuy, ya. Yeah, jangan senang-senang dulu, cuy. Bu, seduh ini gimana ya ampun gacha wakamonya ampas ternyata ngalir ke sini mungkin oh bintang 4 hampir saja gua kaget deh bintang 5 pula itu yuklah ganyu ganyu ganyu Red up please ya red up ya red up bang bang red up diluk lu pengennya coba red up yang lain kayak kayak king kayak gen kayak diluk ini ketek 35 45 eh oke lanjut kembali geser-geser kali ya ini sama kah sama juga ya? Depoyitnya? Oh baru lagi Oh sama juga, Sama juga, Oke okay. Lagilah ya Sepuluh Mulai lagi dari awal bang Gak mungkin bang Oke okay. Bedo Apa tuh? Oh. Ya gue simpan yae pun sama juga anjir ngam makasih, bang. oke, okay, berarti next banner itu red up, berarti ya. Waduh, kurang, bang. kurang genesis. Wow oh. a queen fit. itu apa tuh? Ya, kurang, ya, bang terus sekali nih empat dua puluh dua ya dua dua itu Tunggu, biasa Aduh Habis ya Oh, masih ada berapa kali jadi, jadi Jadi lupa aja. bedo lagi anjir oke okay, dah itu saja thanks yang udah nonton yang udah mampir ini dan katanya kalau nggak salah ini ada iPhone silahkan komen di bawah apakah apa namanya Apakah kalian pengen gua main game ini lagi atau enggak ya. Eh, kita lihat saja nanti. Eh, dan silahkan komen di bawah jika kalian pengen gua live game ini. Silahkan komen saja di bawah ya. Oke, gue Dendry Molana mundur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kita terjun dulu, Elion. Gak huh? jadi bang. Oke. Okay. Anjing.